Assalamualaikum, aloha guys. Yee, kali ini kita mau jalan-jalan lagi nih guys. Kita mau coba review tempat penginapan, ya. penginapan resort yang oke punya, keren, tempatnya bagus, juga apa ya pemandangannya oke lah. Ada pantainya juga nanti di sana. Jadi kita mau review dulu guys ya, jalan-jalan ke sana, kita coba nginap di sana. Kita satu harian lah di sana, satu malam. Ya sekalian kita coba nanti makannya di sana kulinernya di sana gimana oke okay guys ya kita coba nanti uh, apalagi ya main-main di sana lah nanti juga di sana kita bakal berenang-berenang ya main-main pokoknya -main. heaven lah di sana guys ya main-main kita jalan-jalan dulu guys ya jangan lupa di subscribe like share oke okay guys sampai jumpa di sana. oke okay, alhamdulillah kita sudah mau sampai nih guys lokasi resortnya ada di belakang sana turun di bawah oke okay ya yang di bawah situ kita ada di atas gunungnya nih, nih di atas gunung di atas gunung nah, ada pemandangan keren di bawah tuh guys Nah, pemandangan bagus tuh oh, pemandangannya oke okay kali dari atas nih guys pemandangannya Oke, yuk kita turun guys ya Kita udah sampai Sampai jumpa di dalam Alhamdulillah, kita sudah sampai nih, guys. Nah, ini di dalam tempatnya, lokasi resortnya Batu Rundung, surf ya? Yuk, kita langsung masuk aja, yuk ke dalam, yuk, ku. oh these skies have a different light why noise it keeps me up at night i can't help but think back to you i wish that i could find a face that i would recognize i replay the memory of you it's been hard. Ya guys, sudah pagi-pagi nih. Tadi malam ada masalah sedikit nih guys. Ternyata tadi malam mati lampu di sini gelap-gelap, makanya kita mau makan-makan pun juga susah. Dan kita pun mau ngambil gambar susah guys, karena gelap malam-malam mati lampu. Jadi ya udah. Kita undur ke pagi aja pagi ini. Ini kita mau sarapan dulu nih guys. Ah, kita mau sarapan dulu sambil lihat pemandangan di sini ya. Kita mau sarapannya di belakang sana nih guys. Nah, tuh di belakang situ. Kita mau sarapan dulu ya. Oke, kita lihat nanti lagi.